Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat siang rekan-rekan media yang kami hormati Senang sekali bisa bertemu secara virtual pada siang hari ini Untuk eh, sebagaimana biasanya kita melaksanakan eh, press briefing mingguan Kembali pada hari ini saya didampingi oleh Mas Yuda Yang akan memberikan beberapa penjelasan terkait eh, masalah pelindungan warga dan juga dengan Mas Rizal, yang sebagaimana biasanya akan memberikan uh, penjelasan beberapa kegiatan Menteri Luar Negeri terkait uh, diplomasi Indonesia. Uh, tentunya banyak hal yang telah dilakukan dan nanti Pak Rizal akan banyak menjelaskan lebih lanjut apa saja yang khususnya Menteri Luar Negeri lakukan. Namun uh, saya hanya membuka dengan menjelaskan bahwa pada pagi hari ini uh, telah dilakukan penyerahan kertas Kredensial oleh tujuh duta besar uh, yang baru bertugas di Indonesia kepada uh, Bapak Presiden. Tujuh duta besar adalah dari Guatemala, Mesir, Kuba, Qatar, Mauritania, Brazil, persatuan Emirat Arab. Yang ingin saya garis bawahi dan tekankan pada kesempatan ini adalah terlepas dari uh, perkembangan internasional saat sekarang yang memberikan keterbatasan untuk inter interaksi secara langsung antar uh, pejabat diplomatik namun kehadiran diplomat di satu negara tetap penting uh, dan uh, serah terima uh, keper, surat kepercayaan pada hari ini menunjukkan bahwa uh, tradisi diplomasi yang berlaku tidak juga kemudian bisa digantikan oleh mekanisme video conference yang menjadi satu kelaziman pada saat sekarang uh, di, di samping itu nanti Pak Rizal akan berbicara banyak mengenai apa yang telah uh, dilakukan Kemlu dalam beberapa kurun waktu terakhir namun pada prinsipnya segala sesuatu tetap bermuara pada tiga hal bagaimana kita berkontribusi terhadap penanganan COVID-19 bagaimana kita bisa memberikan perlindungan pada warga negara secara maksimal mungkin dan juga isu-isu keamanan dan perdamaian internasional yang berpotensi mengganggu stabilitas internasional tetap menjadi perhatian Indonesia, khususnya dalam hal ini adalah masalah Palestina rekan-rekan sekalian uh, pada siang ini juga Pak Rizal akan mendampingi Ibu Menteri Luar Negeri menerima calon beberapa, beberapa duta besar yang pagi hari ini telah menyerahkan kertas tugasnya. Dan dengan demikian, sekali lagi saya garis bawahi bahwa terlepas dari adanya penyesuaian atau adjustment dalam pelaksanaan, pelaksanaan hubungan antar negara melalui medium video conference, namun interaksi secara fisik juga tetap uh, perlu dilakukan, sekalipun tentunya ada berbagai keterbatasan dan menerapkan prinsip-prinsip kesehatan sesuai uh, protokol covid Teman-teman sekalian eh, yang juga ingin saya tambahkan adalah beberapa secara umum saja Menteri Luar Negeri nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Rizal Telah melakukan berbagai interaksi dengan mitranya baik secara pertelepon Dan juga melikut, meng, mengikut serta dalam kegiatan yang menyangkut pembahasan isu-isu spesifik Saya akan segera masuk pada isu eh, yang ditanyakan oleh rekan-rekan sekalian Khususnya terkait isu Palestina dengan, uh, setelah itu saya akan menyerahkan uh, kesempatan kepada Pak Yuda untuk memberikan penjelasan atas uh, hal perlindungan warga. Namun terkait isu Palestina, ada pertanyaan spesifik yang disampaikan oleh teman dari Republika, uh, komenter Kemlu, soal rencana aneksasi tepi barat oleh Israel. Uh, kita mencatat bahwa dalam beberapa kesempatan Menteri Luar Negeri telah menyampaikan posisi prinsip Indonesia termasuk beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Menteri Luar Negeri untuk menarik perhatian dunia internasional uh, sehingga kita bisa menghindarkan uh, adanya eskalasi permasalahan atas rencana, rencana aneksasi yang dilakukan oleh Israel uh, Indonesia dalam beberapa kesempatan seperti ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri mengecam keras dan melakukan rencana aksi, an, rencana, maaf, rencana aneksasi wilayah Palestina di terbiayah barat oleh Israel rencana tersebut ilegal dan bertentangan dengan berbagai resolusi PBB dan hukum internasional. Rencana tersebut juga mengancam stabilitas dan keamanan kawasan, serta semakin menjauhkan penyelesaian konflik berdasarkan solusi dua negara. Indonesia mendesak masyarakat internasional untuk menolak rencana tersebut, dan ini sudah berapa ditekan oleh Ibu Menteri Luar Negeri. Ibu Menteri Luar Negeri, uh, telah mengirimkan surat kepada 30 negara, negara sahabat untuk menarik perhatian negara ter sahabat tersebut untuk juga mengambil sikap dan uh, me merespon uh, menolak uh, rencana aneksasi tersebut. Di antaranya disampaikan surat kepada uh, beberapa menteri luar negeri dan ibu juga telah berbicara telepon dengan beberapa uh, anggota OIC Pak Rizal sebagai uh, Direktur yang menangani Timur Tengah akan membahas lebih lanjut masalah ini. Saya akan juga sebutkan bahwa Ibu Menteri Luar Negeri pada sore hari ini atau malam hari ini akan mengikuti pertemuan Extraordinary Open Ended Ministerial Meeting of the OIC Executive Summit. Jadi ini dari temanya sendiri, Extraordinary sudah menunjukkan betapa mendesaknya negara-negara OIC untuk bertemu dan membahas uh, isu Palestina pada saat sekarang. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, saya akan mengundang uh, Mas Yuda untuk memberikan uh, penjelasan atas beberapa hal yang terkait tupoksinya foksinya bahwa perlindungan warga negara. Saya persilahkan Mas Yuda. Terima kasih Pak Faizazah, ya, toh. Mas Faizazah, yang ya, terhormat, teman-teman, media semua, uh, salam sehat, salam semangat, dan kita semua dalam keadaan sehat semua. Uh, izinkan uh, pertama kami mencoba uh, untuk memberikan uh, update mengenai upaya-upaya pelindungan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri terutama yang terkait dengan uh, COVID-19. Jadi pertama mengenai jumlah WNI yang dinyatakan positif uh, terkena COVID-19 hingga saat ini tercatat warga negara positif COVID-19 berjumlah 1.024 orang dengan rincian WNI yang sudah uh, sembuh atau negatif 622 yang masih dirawat 342, yang meninggal dunia 60. Dari jumlah tersebut, eh, ABK positif yang terpapar COVID-19 berada di 22 kapal dengan rincian sebagai berikut, eh, kasus eh, yang masih aktif 45 orang, sembuh 127 orang, dan meninggal 5 orang. Pemerintahan Indonesia melalui perwakilan RI yang ada di luar negeri, terus aktif memantau dan menjalankan komunikasi dengan otoritas negara terkait mengenai kesehatan dan keselamatan warga negara kita yang ada di luar negeri. Lalu terkait dengan perlindungan WNI bagi warga negara Indonesia yang tertunda kepulangannya di luar negeri, sejak tanggal 10 April hingga 9 Juni 2020, terdapat 1.542 warga negara kita non resident <tuh>. ataupun pemilik visa jangka pendek yang tertunda kepulangannya ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 1240 orang sudah kembali ke Indonesia, 302 belum kembali ke Indonesia dan masih kita masih, uh, upayakan untuk bisa segera kita uh, pulangkan. Lalu terkait dengan pemulangan uh, awak kapal, uh, terutama awak kapal WNI yang bekerja di kapal pesiar, hingga tanggal 8 Juni 2020 tercatat uh, telah uh, kembali pulang ke Indonesia sebanyak 21.492. Awak kapal kita uh, dari data uh, bulan Juni saja uh, dari tanggal 1 hingga tanggal 9 Juni 1170, uh, 1744 awak kapal uh, telah kita pulangkan jadi dari 21.492 uh, pada bulan Juni uh, diantaranya adalah 1744 Uh, tentunya seluruh proses uh, pemulangan ABK ini mengikuti kepada protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh uh, Kementerian Kesehatan, uh, termasuk prosedur untuk uh, melakukan tes COVID melalui uh, PCR test. Lalu terkait dengan uh, bantuan uh, kepada warga negara Indonesia yang terdampak kebijakan pembatasan uh, pergerakan yang diterapkan di beberapa negara, hingga saat ini perwakilan Republik Indonesia telah memberikan bantuan sebanyak 472.117. Kami ulangi, 472.117 total bantuan telah disalurkan perwakilan negeri kepada warga negara Indonesia yang paling rentan dan paling terdapat terhadap kebijakan pembatasan COVID-19 yang ada di berbagai macam negara. Kami sampaikan hikian tersebut, dari 400. 406.482 406, diberikan kepada warga negara kita yang berada di Malaysia. Lalu untuk kawasan Asia Pasifik lainnya selain uh, Malaysia uh, tercatat telah diberikan bantuan sebanyak 8.928 bantuan. Lalu untuk wilayah Eropa telah diberikan 3.474 bantuan kepada WNI untuk wilayah Amerika, 13.335. Untuk wilayah Timur Tengah, 39.737. Lalu kepada yang terakhir, untuk wilayah Afrika, ada 161 total bantuan yang diberikan kepada warga negara yang ada di wilayah Afrika. Demikian, uh, secara singkat beberapa update terkait dengan upaya-upaya pelindungan warga negara kita di luar negeri. Kami lanjutkan uh, dengan pertanyaan dari teman-teman media. Uh, pertama dari Nikkei, uh, terkait dengan uh, laporan NGO uh, Destructive fishing Watch yang menyebutkan ada dua ABK yang melompat dari kapal ikan Tiongkok di selat Melaka. Jadi dapat kami konfirmasi benar bahwa terdapat dua ABK kita uh, yang salah satunya berasal dari uh, Pematang Siantar dan satunya lagi dari Sumbawa yang uh, memutuskan untuk melompat dari kapal berbendera uh, RET uh, Lu Xing Yuan Yu 901. Lalu uh, kedua ABK tersebut pada tanggal 6 Juni 2020 ditemukan oleh uh, nelayan uh, Indonesia dan langsung uh, dilaporkan kepada Polsek uh, Tebing uh, Karimun. Mereka uh, saat ini uh, telah berada uh, di kantor Polsek Tebing Karimun uh, kondisinya uh, sehat kita masih uh, melakukan uh, pendalaman kasus ini lebih lanjut bekerjasama dengan pihak kepolisian Republik Indonesia. Lalu kemudian uh, pertanyaan yang kedua uh, mengenai kasus-kasus uh, pelanggaran HAM terhadap ABK di Kapal Tiongkok, apakah sudah dibahas uh, di level kepala Negara, dapat kami sampaikan bahwa berbagai langkah upaya diplomatik telah kita lakukan uh, untuk uh, mengangkat uh, isu ini di level bilateral kedua negara, Uh, pertama kita sudah memanggil Dubes RRT yang ada di Jakarta, lalu, uh, lalu uh, kita juga uh, sudah mengirimkan nota diplomatik uh, untuk beberapa kasus uh, kapal ikan berbendera RET dan juga Dubes kita di Beijing juga sudah uh, bertemu dengan pejabat Kemlu RET untuk membahas kasus ini. Dan kami sudah mendapatkan konfirmasi bahwa otoritas LRT sedang melaksanakan penyelidikan atas berbagai kasus yang menimpa awak kapal Indonesia. Namun kami belum uh, mendapatkan uh, update lebih lanjut mengenai hasil penyelidikan uh, tersebut. Lalu kemudian uh, pertanyaan terkait dengan uh, deportasi warga negara Indonesia dari Korea Selatan karena. Uh, diduga melanggar mandatory self quarantine uh, dapat konfirmasi uh, benar kejadian tersebut uh, terjadi pada tanggal 31 Mei yang lalu jadi yang bersangkutan tiba di Korea Selatan dan kemudian mengisi form bahwa dia akan melakukan proses karantina mandiri di Gimpo namun kemudian yang bersangkutan ternyata uh, tidak menuju ke Gimpo namun menuju ke Daegu seperti itu dan ini merupakan pelanggaran, pelanggaran ee, kekarantinaan yang diterapkan oleh pemerintah Korea Selatan ee, yang bersangkutan kemudian ditangkap oleh kertas tempat pada tanggal 30 Mei dan pada tanggal 31 Mei langsung dideportasi ke Indonesia. Jadi dalam kesempatan ini kami juga menghimbau pentingnya ee, upaya pelindungan tentu perlu dibarengi dengan upaya-upaya warga -upaya negara kita untuk menghormati dan mematuhi ...hukum yang berlaku di uh, negara setempat. Lalu kemudian uh, pertanyaan mengenai beredarnya video baku hantam di Amerika Serikat... Uh, ...yang di sosial media disebutkan melibatkan warga negara Indonesia. Jadi kami telah berkoordinasi dengan seluruh perwakilan kita yang ada di Amerika Serikat. Ada enam perwakilan kita di sana dan juga perwakilan kita telah berkoordinasi... ...dengan komunitas masyarakat Indonesia di sana... Untuk melakukan pendalaman terhadap uh, video tersebut yang bahkan uh, di sosmed disebutkan bahwa uh, uh, salah satu uh, pihak yang berkelahi tersebut adalah warga negara Indonesia uh, Bahkan disebutkan berasal dari uh, salah satu daerah di Indonesia uh, Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan pendalaman yang dilakukan oleh seluruh perwakilan RI kita yang ada di Amerika Bekerjasama dengan uh, jaringan komunitas Indonesia yang ada di sana, hingga saat ini kita tidak dapat mengkonfirmasi bahwa yang bersangkutan adalah warga negara uh, Indonesia. Lalu, kemudian uh, pertanyaan mengenai uh, dua tambahan warga negara Indonesia yang meninggal karena COVID di uh, Uni Emirat Arab, uh, pertanyaan dari suatu pembaharuan. Uh, dapat kami sampaikan betul uh, bahwa ada dua warga negara kita yang uh, meninggal di, pertama di Dubai, uh, dan kemudian yang kedua di daerah Korpakan. Uh, mereka berdua meninggal karena COVID-19, uh, usianya masing-masing ada 44 tahun dan 40 tahun. Uh, mereka satunya bekerja sebagai pekerja formal di UAE, dan satunya bekerja sebagai pekerja sektor domestik uh, juga di UAE. Lalu pertanyaan dari soal pembelahan yang lain eh, terkait dengan eh, situasi penularan COVID-19 di Arab Saudi. Eh, ada 86 wni yang terawat di sana. Dapat kami sampaikan bahwa eh, kasus positif eh, yang terjadi di Saudi banyak terjadi di wilayah eh, Mekah, Madinah, dan juga Jeddah. Mekah saat ini masih diterapkan eh, kebijakan lockdown. Eh, di Jeddah juga kembali diterapkan kebijakan curfew di mana pembatasan uh, kebebasan bergerak uh, hanya diizinkan mulai pukul 6 pagi hingga pukul 3 uh, sore untuk lokasi-lokasi bagi warga negara Indonesia yang dirawat uh, karena COVID-19 mereka ditempatkan di rumah sakit rumah sakit rujukan yang ada di Mekah Madinah dan juga uh, Jeddah sedangkan untuk warga negara kita yang positif uh, 19 dan hanya perlu dikarantina, mereka ditempatkan di hotel-hotel yang sudah ditunjuk oleh pemerintah Saudi uh, tanpa dipungut uh, biaya. Lalu kemudian pertanyaan dari medcom terkait konfirmasi tiga warga negara Indonesia yang dibebaskan uh, dari uh, perampok di Gabon, dapat kami sampaikan bahwa uh, benar ada tiga warga negara Indonesia yang telah diculik pada tanggal 3 Mei 2020 uh, bersama dengan dua warga negara Senegal dan satu warga negara Korea Selatan dan Alhamdulillah mereka telah uh, dibebaskan pada tanggal 8 uh, Juni yang lalu mereka saat ini dalam kondisi uh, sehat itu, dan kita selalu untuk pemulangannya ke Indonesia proses pembebasan ini uh, bekerjasama dengan uh, pemilik kapal saya rasa semua pertanyaan Bapak terkait dengan perlindungan WNI sudah kita jawab. Terima kasih. Bapak. Terima kasih menjelaskan apa saja yang informasi Indonesia pada level Luar Negeri sama kita ketahui. Terima kasih. Makasih. Terima kasih Pak Faizah. Uh, Mas Yuda, terima kasih teman-teman semua. Uh, selamat siang, uh, Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang tadi disampa disampaikan oleh Pak Faiza, sudah disampaikan secara garis besar uh, beberapa kegiatan Ibu Menteri Luar Negeri uh, satu minggu terakhir. Uh, saya coba, apa namanya, uh, rincikan sedikit uh, beberapa hal yang <tuh> dibahas atau dibicarakan pada saat pertemuan Ibu Menlu uh, dengan beberapa counterpart beliau. Uh, kalau boleh kami klaster ada setidaknya ada tiga kegiatan besar yang beliau uh, lakukan dalam satu minggu terakhir. Uh, beliau berkomunikasi, yang pertama beliau berkomunikasi dengan lima apa ada lima mitra beliau, yang pertama Menlu Maladewa, Menlu Belanda, Menlu Mesir, utusan khusus uh, Amerika untuk <coughs> Afghanistan, uh, duta besar Zalmay Khalilzad, dan presiden ICRC. Uh, itu kluster pertama dalam komunikasi beliau dengan kelima mitra beliau ini. Uh, Ibu Menlu <coughs> kembali terus membawa agenda-agenda prioritas buat uh, Indonesia, khususnya tentu terkait dengan uh, COVID. Bagaimana uh, Indonesia dan negara-negara tersebut bisa berkolaborasi, bekerja sama untuk menangani COVID. Uh, di masing-masing negara tentu uh, kedua menteri luar negeri ketika berbicara mereka uh, bertukar catatan setidaknya apa yang menjadi catatan dari masing-masing negara, progres dan perkembangan yang terjadi dan juga mendorong kerjasama internasional tentu vaksin masih menjadi agenda apa utama menteri luar negeri di beberapa kegiatan komunikasi dengan menteri-menteri apa namanya, mitra beliau lalu juga yang tentu terkait dengan uh, perlindungan warga negara, jadi kerjasama kedua negara misalnya dengan Maladewa, di mana Maladewa apa, telah memfasilitasi repatriasi warga negara Indonesia di apa dari Maldives uh, difasilitasi apa, pemerintah Maladewa saat itu uh, dan beberapa kerjasama yang apa di forum multilateral uh, baik dengan Maladewa, Mesir maupun Belanda. Kira-kira itu yang menjadi uh, fokus utama apa, pembicaraan Ibu Menteri untuk yang uh, utusan khusus uh, Amerika untuk Afghanistan. Uh, Ibu Mendu tentu berbicara panjang lebar tentang proses perdamaian di Afghanistan, di mana apa, uh, kita tahu semua Amerika pada akhir Februari yang lalu menandatangani uh, perjanjian kesepakatan dengan Taliban. Lalu, prosesnya terus berlanjut. Hingga saat ini fokus pembicaraan mereka tentu <coughs> uh, bagaimana apa, memastikan proses perdamaian yang berlangsung Yang sudah disepakati pada akhir Februari tersebut bisa dirasakan langsung di lapangan Jadi tentu apa, pengurangan tindak kekerasan uh, itu terus didorong, uh, pelepasan apa namanya tawanan masing-masing uh, baik pemerintah Taliban maupun apa, Taliban maupun pemerintah Afghanistan lalu juga yang paling penting adalah intra afghan negotiation didorongnya bagaimana kedua pihak baik pemerintah Afgan maupun Taliban bisa masuk dalam proses perundingan intra afghan dialog sehingga betul-betul solusi yang lestari di uh, perdamaian solusi perdamaian yang lestari di Afghanistan dapat bisa dicapai dalam hal ini Indonesia bersama empat negara lain Queens istilahnya terus mendorong proses ini bisa berjalan itu kira-kira yang dibahas dengan apa namanya utusan khusus uh, apa, AS untuk Afghanistan sore nanti insya Allah juga Ibu Menlu akan komunikasi dengan Menlu Afghanistan membahas hal yang sama untuk uh, menindaklanjuti pembicaraan dengan uh, Zalmay uh, dengan P Presiden SRC tentu isu-isu uh, terkait dengan apa namanya kemanusiaan khususnya kondisi covid saat ini yang dikaitkan dengan apa namanya uh, kondisi-kondisi mereka-mereka yang paling uh, vulnerable uh, seperti uh, kondisi terakhir di Rahim dan lain-lain tentu menjadi perhatian pembicaraan Ibu Menlu dengan Presiden ICRC. Itu klaster pertama teman-teman uh, sekalian. Klaster kedua Ibu Menlu juga uh, berpartisipasi uh, dalam pertemuan female foreign ministers Pertemuan menteri-menteri luar negeri perempuan Yang membahas khusus kira-kira peran perempuan Dalam apa situasi new normal di mana negara-negara saat ini sudah mulai Apa namanya Merelaksasi kebijakan pengetatannya Pembatasan-pembatasannya Sehingga sudah masuk pada era baru yaitu new normal Dan para menteri luar negeri membahas kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mendorong atau mendukung peran perempuan dalam ekonomi post uh, pandemic atau post economic recovery after pandemic. Uh, beberapa hal yang diangkat oleh Ibu Menlu, Ibu Menlu pastikan apa memastikan satu tagline yang uh, apa namanya yang beliau sampaikan adalah dalam kondisi new normal saat ini jadi yang paling penting adalah we have to push apa namanya uh, the button Uh, the riset debatan istilah beliau itu riset debatan. Jadi tentu apa kebijakan-kebijakan lama before sebelum COVID tidak bisa dilanjutkan. Kita harus riset debatan untuk melihat kembali kebijakan-kebijakan yang mendukung apa namanya uh, peran perempuan, tapi di saat yang sama juga COVID uh, friendly. Itu kira-kira yang apa ditekan oleh Ibu Menlu ada tiga. Apa namanya peran perempuan yang ibu mendu tekankan yang which is menjadi sangat kepentingan Indonesia yang pertama adalah bagaimana kebijakan kebijakan kita ke depan untuk perempuan perempuan yang menjadi pekerja migran yang kedua bagaimana kebijakan kebijakan kita ke depan yang apa covid friendly ini di saat yang sama juga mendorong apa kegiatan ekonomi terhadap perempuan perempuan entrepreneurs yang ketiga terkait dengan bagaimana kebijakan kita uh, negara dan dunia terkait dengan uh, peacekeepers atau pasukan perdamaian yang dari perempuan. Uh, itu isu yang diangkat oleh Ibu Menlu uh, ketika berbicara uh, di Forum Women for Ministers. Yang terakhir uh, Ibu Menlu berpartisipasi baru semalam International Coordination Group. Uh, ini rutin pertemuan rutin setiap dua minggu di mana Kanada menjadi tuan rumahnya. Uh, dihadiri oleh Australia semalam, Australia, Kanada, Maroko, Peru, Korea, dan Singapura, dan Indonesia. Ibu Menlu kembali mengangkat isu yang fundamental buat Indonesia yaitu masalah vaksin, tapi lebih details, termasuk bagaimana menciptakan sebuah mekanisme yang adil, transparan, dan inklusif ketika uh, vaksin sudah ditemukan. Ibu Menlu sampaikan mengingatkan saat ini sekitar sudah sekitar 130 apa namanya uh, kelompok uh, sudah mulai bekerja untuk membangun apa namanya mengembangkan vaksin di mana 10 diantaranya uh, sudah masuk di uh, clinical stage eh uh, fase uji klinis di mana mungkin mudah-mudahan kalau ini berlanjut berlangsung lancar uh, tahun ini akhir tahun ini atau awal tahun depan uh, apa mulai vaksin mulai mulai diuji coba kan ke manusia dan mudah-mudahan bisa uh, ditemukan nah sebelum itu terjadi ibu melu sampaikan pentingnya adanya mekanisme untuk memastikan adanya uh, akses terhadap vaksin tersebut bagi semuanya termasuk negara-negara berkembang dan uh, itu disampaikan kembali oleh beliau dan yang kedua beliau sampaikan pentingnya peran grup ini untuk membangun semacam eh, apa, kepercayaan atau trust confidence di negara-negara karena kita tahu dalam kondisi Covid saat ini semua negara fokus untuk apa namanya memastikan kepentingan negaranya apa ter, terlindungi eh, tapi diingatkan kembali tentu apa namanya kepentingan negara ini tidak bisa tidak harus bersentuhan dengan kepentingan yang lebih besar yaitu dunia karena kalau negara lain belum selesai menyelesaikan Covid maka sangat sulit dibayangkan semua dunia akan bisa uh, terbebas dari covid jadi tidak ada tidak ada pilihan buat kita semua kecuali untuk berkolaborasi mengadres uh, mengatasi masalah ini secara bersama-sama. Yang terakhir terkait dengan Palestina tadi Pak Faizah sudah sampaikan uh, betul dalam uh, kalau bisa dikatakan dalam dua bulan terakhir ini satu bulan setengah atau dua bulan terakhir ini sejak uh, apa namanya uh, Perdana Menteri Israel mengumumkan akan menganeksasi Tepi Barat isu Palestina menjadi isu yang paling tinggi uh, di agenda politik luar negeri Indonesia. Tadi sudah disampaikan oleh uh, Pak Faiza, Ibu Menlu menulis surat kepada lebih dari 30 negara, key countries, negara-negara kunci, untuk memastikan mereka apa namanya memberikan perhatian yang cukup terkait dengan isu ini. Di sisi yang lain juga ibu melu mengajak negara-negara tersebut untuk bersama-sama mencegah jangan sampai ini terjadi dan seandainya betul ini terus dilaksanakan bagaimana dunia meresponsnya sehingga uh, mimpi uh, apa namanya saudara-saudara kita uh, bangsa Palestina untuk tetap mendapatkan hak-haknya untuk merdeka, berdaulat, hidup pendampingan uh, secara damai dengan tetangga-tetangga negaranya akan apa uh, terrealisir itu apa menjadi agenda besar tadi disampaikan nanti malam insyaallah Ibu Menlu akan bisa bicara juga di OIC Extraordinary uh, Ministerial Meeting uh, OIC yang akan dimulai jam 6 sore waktu Jakarta. Nah, Menlu-Menlu yang sudah merespons uh, Pan, beberapa Menlu sudah merespons secara langsung baik melalui surat maupun melalui uh, komunikasi telepon Uh, dari komunikasi Ibu Menlu ini setidaknya saya catat ada 5-6 menteri luar negeri sudah merespons dengan positif Dan mengakui kepemimpinan Indonesia terkait dengan isu ini Dan mereka berjanji akan terus bekerja sama untuk membawa isu ini Sehingga bisa mudah-mudahan bisa mencegah adanya aneksasi dan seandainya pun terjadi Hal itu bisa direspon dengan uh, baik sesuai dengan hukum internasional Itu mungkin yang bisa kami sampaikan Prof. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran teman-teman terkait dengan satu minggu terakhir Apa namanya uh, kegiatan Ibu Menlu selama ini Terima kasih Pak ini bukan teser ya, ini tesernya. <laughs> uh, Terima kasih Pak Rizal atas penjelasannya uh, Saya sering sebutkan bahwa yang selama, selama ini selalu dekat Mengikuti dari dekat kegiatan Ibu Menteri luar negara Pak Rizal dengan demikian apapun yang disampaikan oleh Pak Rizal betul-betul keluar dari dapur apa yang dilakukan oleh Kemlu sejauh ini dan apa yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri kita dalam satu minggu kurun waktu, satu minggu terakhir. Teman-teman sekalian dari berbagai pertanyaan yang kami terima, ada dua pertanyaan lagi yang saya coba respon. Pertama dari suara pembaruan terkait ASEAN. Apakah sudah ada keputusan terkait pelaksanaan KTT ASEAN di Vietnam? secara fisik atau virtual, dan isu apa saja yang akan dibahas. Yang dapat kami sampaikan sampai saat ini, eh, masih ASEAN masih membahas tanggal dan format KTT ASEAN ke-36, dan belum ada keputusan final. Eh, kita tentunya berharap Vietnam selaku Ketua ASEAN dapat segera eh, mensirkulasi atau mengumumkan baik kesepakatan tanggal dan format pelaksanaan KTT itu sendiri. Mengenai agenda yang dibahas juga tentunya kita masih akan menunggu dari apa yang akan disampaikan oleh Vietnam, namun uh, kurang lebihnya adalah uh, kita masih berbicara mengenai ASEAN Community Building dengan tema keketuaan ASEAN yang dit telah ditetapkan cohesive and response jadi kurang lebihnya uh, kita masih akan menunggu uh, sirkulasi dari pihak Vietnam lebih lanjut terkait pelaksanaan KT ASEAN itu sendiri uh, uh, isu kedua yang akan juga, ditanya yang juga ditanyakan <tuk> oleh Jakarta Post adalah apakah pemerintah Indonesia telah mulai membicarakan travel corridor atau fast lane arrangement seperti negara-negara lain mungkin dalam konteks perjalanan dinas atau bisnis kalau sudah dengan negara manapun tentunya kita mencermati bahwa beberapa negara dalam uh, mensikapi perkembangan sekarang ke arah relaksasi dan uh, relaksasi seperti juga yang kita sedang mengarah ke sana apa yang disebutkan dengan new normal dan kita me mendalami apa yang dilakukan oleh negara-negara tersebut dan konteks uh, adanya berbagai wacana atau diskusi mengenai travel corridor arrangement namun pada pokoknya atau intinya yang kita dalami saat sekarang adalah menyangkut pada prinsip-prinsip apa yang harus disiapkan oleh pemerintah Indonesia manakala pada waktunya hal ini menjadi satu bagian dari uh, uh, kebijakan yang akan kita terapkan. Nanti pada waktunya tentunya akan diumumkan oleh pemerintah terkait hal tersebut. Namun sampai sekarang kita lebih pada posisi mendalami isu ini dan juga membahas secara internal kita prinsip-prinsip yang harus kita siapkan manakala ini menjadi satu hal yang kita terapkan. Rekan-rekan sekalian, demikian kurang lebihnya yang dapat kami sampaikan pada kesempatan press briefing hari ini. Sampai jumpa di press briefing yang akan datang. Tetap sehat dan senang dapat uh, berbagi informasi dengan rekan-rekan sekalian. Satu titipan saja, mungkin besok bisa juga mengikuti uh, press briefing yang akan disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri di Istana, karena banyak hal yang juga bisa teman-teman uh, tangkap dan dapatkan dari pelaksanaan press briefing tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pak. Yuk, terima kasih. Pak sama-sama. Terima kasih Pak. Terima Mas Pak. Nah, ini kayak tesar Terima kasih <tik> Pak.